Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat, Lesti, Lovers, Mi serta Lesla Lovers dimanapun kalian berada. Selamat malam, kembali di 4TV Hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik dari idola kita, Lesti Kejora dan Rizky Villa. Sebelumnya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe.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 Baiklah para sahabat lalu kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini banyak sekali komentar komentar yang tentunya membanjiri akun Twitter, sahabat ya kita lihat di unggahan bu ini kumpulan komentar, sahabat yang di Twitter kita simak sahabat ya di situ dari akun Juned. Benci banget gue sama Bilar Gara-gara lo emak gue jadi lemes Akhirnya gue yang disuruh nyuci baju Emak gue les leslah lovers garis keras Btw katanya tuh Wow Kita lihat juga persahabat ya berikut Berikutnya Komentar diberikan Dari akun OP Mengatakan Samakah emang gue gak mau masak di rumah Gara-gara Bilar Keluarga gue kena imbas gak makan Katanya tuh sedih sambil emotnya persahabat ya Tentunya perasaan mak-mak Leslar pastinya juga paham banget ya saat mendengar dan melihat berita mengenai rumah tangga Lesti dan Rizky Billar. Disimpulkan juga persahabat dia ya kalimat caption yang dituliskan oleh Bu Fir. Sebelum Leslar yang konfirmasi, Bu Fir masih berharap ini semua cuma prank. Maaf tidak semudah itu menggoyahkan Leslar Lovers katanya tuh. Masya Allah mudah-mudahan semakin kompak tetap solid, tetap kuat dan semangat untuk keluarga Konoha berikutnya juga persahabat ya kita lihat momen spesial saat Bunda Inul persahabat, ya memberikan wejangan dan pasnya ini terkhusus untuk Papa Bilar jangan pernah sesekali menyakiti seorang Lesti Kejora ini pesan yang sangat penting banget ya dari Bunda Inul apalagi ya sampai memukul Bunda Lesti Bukan hanya berhadapan dengan orang tuanya, tapi berhadapan dengan Bunda Inul, katanya sebagai orang tua Bunda Lesti. Wow, ini keren banget ya dari Bunda Inul, mudah-mudahan tentunya Bunda Inul juga selalu sehat, dan mudah-mudahan rumah tangganya Lesnar pun baik-baik saja ya, dan Mbak Wimin pun berharap. Berita-berita ini cuma prank saja. Kita doakan yang terbaik untuk rumah tangga Leslar. Berikutnya juga berselamat ya, kita lihat nih ada sebuah kalimat komentar juga yang diberikan oleh Bunda Hetikus Endang yang diposting oleh Lesti Anuskar Bilar Anuskar Leslar. Berselamat ya, perhatikan Bunda Hetikus Endang meneruskan sebuah kalimat. Lesti, semoga berita yang bubun lihat dan baca tidak betul ya Katanya tuh. amin Mudah-mudahan bersahabat ya Kabar berita yang dilihat itu tidak benar Kita tentunya bisa mendoakan yang terbaik Mudah-mudahan leslar rumah tangganya selalu bahagia, amin Dan kita lihat juga bersahabat ya Banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan di antaranya dari akun, Adinani mengatakan, gak bisa tidur aku malam ini sambil emot menangis. Persahabat ya, warga konoha malam hari ini memang benar bener dibuat menangis dan sedih sampai tentunya lupa makan, lupa Beres-beres rumah Masya Allah Saat melihat kabar yang tidak mengenakan Bagi warga Konoha Ini cobaan buat rumah tangga Leslar Semoga baik-baik saja ya Kesayangan kita semuanya Tetap support yang terbaik Berikutnya juga persahabat kita lihat Di Unggan L2W Mengunggah sebuah postingan foto Bunda Lesli dan Abang L Ada sebuah kalimat yang luar biasa Akun ini akan tetap ada Dan support mereka Apapun yang terjadi kami selalu ada buat kalian Maaf kami fans yang tidak sempurna Masya Allah semakin bangga dengan L2W yang selalu setia Yang selalu ada support Lesti Kejora Rizky Biller Ini luar biasa bersahabat Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh L2W Maafkan kami fans kentang ini kami sebagai agun akan tetap ada, tapi maaf kami bisa sok izinkan kami berdiam sejenak. Kami tahu level lovers, fans tersolid, tetaplah kuat kawan-kawan. Maafkan kami kalau jadi admin kadang kurang baik. Jangan ada yang kemana-mana guys, ayo bergandengan tangan kita kuat. Masya Allah banget ya, semakin terharu. Semakin sedih bersahabat ya. Coba am um, untuk... Leslar Lovers juga kemudian persahabat disimak diunggah IGSnya Bang Ariel yang mengunggah sebuah postingan Bang Yudihim, persahabatnya Bang Boril, malam hari ini itu berada di tempat Bang Yudihim, 2 jam yang lalu diunggah ya Masya Allah memang tentunya terlihat persahabatnya di rumah Leslar, saat ini banyak sekali wartawan yang tentunya mengintai yang Mencari kabar persahabat ya mengenai pelaporannya Bunda Lesti ke kantor polisi Dan selanjutnya kita lihat juga persahabat ya, ada sebuah postingan dari akun ah underscore leslar Yang mengunggah postingan surat laporan Bunda Lesti kejorang persahabat ya Tertulis memang di sana untuk pelapor itu ada Bunda Lesti dan yang tentunya terlapor, persahabat ya Itu ada Muhammad Rizki persahabat ya Dan tentunya melihat laporan ini pun Tiba-tiba membuat kita semuanya menangis, persahabat ya Yuk sama-sama doakan yang mudah merumah rumah tangga Leslar Ini baik baik saja dan di laporan ini, persahabat ya Ada sebuah keterangan bahwa Bunda Lesi kejora itu dibanting dan dicekik persahabat ya tentunya kalimat yang membuat kita sedih banget persahabat ya, gara-gara Bunda Lesti melihat perselingkuhan di belakang persahabat ya tetap mudah-mudahan ini cuma prank Mudah-mudahan ini tidak betul, perselabat ya. Seperti yang dibilang oleh Bunda Hetty mudah-mudahan kabar berita yang kita baca ini tidak benar. Doakan yang terbaik untuk Leslar, rumah tangganya langgeng dan bahagia. Amin. Kita juga masih menunggu cidukan-cidukan tentang kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar terbaru dari Lesti Gejora dan Rizky Bilar.